Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, nyatu alam persiapan mancing pagi ini. Alhamdulillah, nah, ini peralatan. Saya sekarang ya teman-teman, dukakan -teman, mudah-mudahan strike-nya juga uh, luar biasa tujuan kami adalah penyalur dengan lobby sekaligus ikut anda sekalian setengah kilo perjalanan ini adalah bapak yang selalu semangat ikut belajar alam ini lokasi yang jarang dimancingin orang sehingga lokasinya ini hampir gak ada jalan ini. Ya. sudah sampai spotnya nanti ini sudah sampai nih ini ada target kita sungai di bawah kita ini sampai mandi kering teman-teman ya, nah ini adalah sungainya target kita luar biasa ini habis banjir biasanya oke okay habis banjir Alhamdulillah sudah dapat posisi dan yang sudah diturunkan ini, siap capi untuk duduk dan supportnya luar biasa tempatnya, mudah-mudahan uh, tetap oke okay. karena hari ini posisinya itu uh, gerhana mata kemudian alam bertemendung Oke teman-teman, tunggu saja sepatnya sampai selesai. Kayaknya alamnya kurang mendukung nih, dua kali dapat ikan seperti ini, ikan yang aneh ini Ini tidak punya mulut dari depan nih, mulutnya corong di bawah nih, Mobilnya kayak corong nak itu, model, model mulutnya ini Nah, dua kali dapat ikan ini. Ikan apa jenis ini? Ikan ini dapat satu ini ini dari pagi ayo kutih nah, nah ini. sekitar berapa jam baru mau. dapat ikan ini jenis ikan nah, ini yang striknya. lebarnya lima jari ini. dari pagi tadi teman-teman ikan yang tadi itu luar biasa akibatnya teman-teman ya. lebih baik mengundurkan diri ini sampai ketemu lagi nanti support sepotnya di alam yang bebas seperti ini bersama nyatu alam tetap semangat tetap berkarya ini adalah hobi petualang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.